di demikian. Loh. Loh. ini cara dal jangan ditik eh Aja, oh aja oh iya, oh iya, oh iya, oh Iya iya iya istirahat Bapak. Aduh konek ieu euy. Uhs. Lumayan lumayan. Oh Gusti Nali tuh lumayan. Nebrar runtet ieu Buntet seperti kang eja. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seobi sa pangeresep nagarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sobi, sepengaruh sepenak Garut. Salam-salamnya buat anak-anak. Gawir squad C Daring dan Garut. Ayo, ayo, ayo, ayo, wuwuwuwuwuwuwuh. Ada, ada, ada. Iya, mantap deh, cincin-cincin. Masya Allah. Tidak lupa juga spesialnya buat Kang Eja, Anudin. Saya sekarang ketua pasukan kokodok spesialnya, Eta Mah. Kangkin-kin, Kang Romli, apa nama dikum Wis. Wiss Entau lu Uuuuhh Uuuuhh Uuuuhh Uuuuhh A A A A Kalem A A A A A A A Ula-la dipaksa A Lebar A Enter Uli kan Alah anjir. Alah ale. Anjir, anjir. anjir, anjir. Beren, beren, oh, beren. Oh. Oh, berdarah. kanap kanap kanap Tah gitu. Keluar kaum kan. <tik> <Anjir>. Uh. <tik> <tuk> Wah, iya anjir Masa busku <tuk> <tuk> Nah, konduk itu enggak ada karena... Salam Calam calam wali Calam salam waktu kerja Hero 4 Oh, apa ya Kalo enggak Kalo enggak Salam salam kerja ya Kerja wailah Kera Panglayu <tuk> Panglayu Tidak lupanya buat Anak-anak pasukan kokodo KNNB bading tim gebrus spesialnya juga buat eh uh, Kang kinkin nunuju damang eh tidak lupa juga buat Kang Jaya dan separah kancah Nataya Kang Jaya iya, Nukye iya, belut tetap Ke lempeng tadi itu abis pajarkan belut lebih kayaknya ukur kenceng lengan Oh aja, pakai lain. Wah, kan.